Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam malam hari ini Saya akan membacakan Satu puisi Yang berjudul Di bawah selimut Kedamaian palsu Oleh seorang penyair Yang bernama Wiji apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungka melulu? Di mana-mana moncong, moncong senjata. Berdiri jaga Kongkalingkong Dengan kaum cukong Di desa-desa Rakyat dipaksa Menjual tanah Tapi Tapi Tapi dengan harga murah Apa guna punya ilmu Kalau mulut kau ya bungka melulu Dengan itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada siang hari ini Saya akan membacakan sebuah puisi berjudul akan kita. Puisi untuk hati Yang dibuat oleh penyanyi Apakah nasib kita akan seperti sepeda rusukan kartan itu? Oh tidak, Adik. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak besar kan sudah mengajari kita bagaimana cara menghadapi derita. Kita akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Kita akan terus bergulat. Apakah Nasi kita akan seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh tidak, dik. Oh tidak, dik. Kita harus membaca lagi. Kita harus membaca lagi. Kita harus membaca lagi. Agar bisa menuliskan isi kepala. Dan memahami dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Prim Purayego Kali ini saya membacakan Puisi karya biji Yang berjudul Catatan suram Kucing hitam Jalan pelan Meloncat turun Dari atap Tiga orang muncul Dalam gelap Sembunyi menggenggam besi kucing hitam jalan pelan-pelan diikuti bayang-bayang ketika sampai di mulut gang tiga orang menggeram melepaskan pukulan bulan disaput awat meremang saksikan Perayaan kemiskinan, daging kucing pindah ke perut orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Prayogo. Kali ini saya ingin membacakan puisi karya tukur yang berjudul Suara dari rumah-rumah miring. Di sini. Kamu bisa menikmati cicit tikus. Di dalam rumah miring ini, kami mencium selokan dan sampan. Bagi kami, setiap hari adalah kebisingan. Di sini, kami berdesak-desakan dan berkeringat. Bersama tumpukan gombal-gombal dan piring-piring. Di sini kami bersetubuh dan melahirkan anak-anak kami. Di dalam rumah miring ini kami melihat matahari menyelinap dari atap ke atap melocati selokan seperti pencuri radio dari segenap penjuru tak henti-hentinya membujuk kami merampas waktu kami dengan tawaran tawaran sandiwara obat-obatan dan berita berita yang meragukan kami bermimpi punya rumah untuk anak-anak tapi bersama hari-hari pengap yang menggelindingi. kami harus angkat kaki karena kami adalah gelandangan terima kasih saya ikut kucing gurus menggondol ikan asinku. Melahuku untuk siang ini. Aku meloncat kurai pisau. Biar kubacok bacok dia. Dia mampus. Dia tak lari. Tapi mendongak menatapku. Tajam mendadak lu ikan Aku melihat diriku sendiri. Lalu kami berbagi guberi. Ia rupanya. Aku hidup. Ia hidup. Kami sama-sama makan. Tang Tanah mestinya dibagi-bagi Jika semua segintir orang yang menguasai Bagaimana esok kamu tani Tanah mestinya ditanami Sebab hidup tidak hanya hari ini Jika sawah diratakan Ribun semua pohon dirubukan Apa yang kita harap Dari cerobong asal besi Hari ini aku mimpi buruk lagi Saya keburu kecil nanti induknya di dalam sarangnya yang kemarin tak dimakan sabi 1999 .19. so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membacakan puisi berjudul Monumen Bambu Runcing karya Uji Tukum Monumen Bambu Runcing di tengah kota menuding dan berteriak merdeka di kakinya tak jemu juga dagang kaki lima berderet-deret walau berulang-ulang dihalau petugas ketertiban sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membacakan puisi berjudul nyanyian akar rumput karya wijitupol jalan raya dilebarkan kami terusir Pendidikan kampung digusur, kami pindah-pindah menempel di tembok-tembok, dicabut, terbuang. Kami rumput, butuh tanah, dengar, ayo gabung ke kami, biar jadi mimpi buruk presiden. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusili Putra Saya akan membacakan puisi peringatan Dari pengair yang bernama Wiji Jika rakyat pergi ketika puasa pidato Kita harus berhati-hati Barangkali mereka putus asa Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik Ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus waspada Dan belajar mendengar Bila rakyat berani mengeluh Itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah Benaran pasti terancam Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam, mengkritik dilarang tanpa alasan Itu dusup versif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata lawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya josele putra akan membacakan puisi bunga dan tembok karya karyawijitku sumpah sama bunga kami adalah bunga yang tak kau hendak hitung kau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah Seumpama bunga Kami adalah bunga yang takau hendaki adanya Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi Seumpama bunga Kami adalah bunga yang direntokkan di bumi kami sendiri Jika kami bunga Engkau adalah tembok itu Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji Suatu saat kami akan tumbuh bersama dalam keyakinan Engkau harus hancur Dalam keyakinan kami Dimanapun tirani harus tumbang Sajak tikar plastik, tikar pandan Tikar plastik, tikar pandan Kita duduk berhadapan Tikar plastik, tikar pandan, lambang dua kekuatan, tikar plastik bikinan pabrik, tikar pandan dianyap tangan, tikar plastik makin mendesak, tikar pandan makin bertahan, kalian duduk di mana? Jalan Aspal leleh tengah hari Sinar aku oleh sinar matahari Gedung-gedung baru berdiri Arsitektur lama satu-satu hilang Dimakan pembangunan jalan kiri kanan dilebarkan Becak-becak melompong di pinggiran Yang jalan kaki yang digenjot, yang jalan bensin, semua ingin jalan. Ajak pada bunda di, ini tanah juga, rumah-rumah yang berdesakan, manusia dan nestapa, kampung halaman gadis-gadis muda, buru-buru berangkat pagi pulang sore, demi gaji tak pantas, kampung orang-orang kecil yang bikin bingung oleh surat-surat izin dan kebijaksanaan dibikin tunduk mengangguk bungkuk ini tanah airmu di sini kita bukan turis Solo Sorogen Malam Pemilu 87 tetangga sebelahku pintar bikin suling bambu dan memainkan banyak lagu tetangga sebelahku kerap pinjam gitar nyanyi sama anak-anaknya Kuping sebelahnya rusak di popor senapan Tetangga sebelahku hidup bagai dalam benteng Melongok-longok selalu membaca bahaya Tetangga sebelahku diteror masa lalu Kalangan Solon, November 1991 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membacakan Puisi karya Wijitukul yang berjudul "Nonton Harga". Ayo keluar keliling kota, tak perlu ongkos, tak perlu biaya. Masuk toko perbelanjaan tingkat 5, tak beli tak apa, lihat-lihat saja. Kalau pengen durian, apel, pisang, rambutan, anggur? Ayo! Kita bisa mencium baunya mengumbar hidung cuma-cuma Tak perlu ongkos, tak perlu biaya Di kota kita Buah macam Apa as, asal mana saja ada Kalau pengen lihat orang cantik Di kota kita banyak gedung bioskop Kita bisa nonton posternya Atau ke diskotik di depan pintu Kau boleh mengumbar telinga cuma-cuma mendengarkan detak musik, denting botol, lengking dan tawa. Bisa juga kau nikmati aroma minyak wangi luar negeri cuma-cuma aromanya saja. Ayo. Kita keliling ada kita keliling kota hari ini ada peresmian hotel baru berbintang 5 dibuka pejabat tinggi. Dihadiri artis-artis ternama ibu kota. Lihat mobil para tamu berderet-deret 1 kilometer panjangnya kota kita. Memang makin megah dan kaya tapi hari sudah malam. Ayo kita pulang ke rumah kontrakan sebelum kehabisan kendaraan. Ayo kita pulang ke rumah. Ke rumah kontrakan tidur berderet-deret seperti ikan tangkapan siap dijual pelelangan besok pagi. Besok pagi kita ke pabrik ke Bali bekerja sarapan nasi bungkus ngutang seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membacakan puisi wiji Tukul yang berjudul Puisi Menolak Patuh Walau penguasa menyatakan keadaan darurat dan memperlakukan jam malam Kegembiraanku tak akan berubah seperti kupu-kupu Sayapnya tetap indah meski air kali keruh Pertarungan para jenderal tak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaanku. Seperti cuaca yang kacau, hujan angin kencang serta terik panas tidak akan mempersempit atau memperluas langit. lapar tetap lapar, tentara di jalan raya pidato kenegaraan atau siaran pemerintah tentang kenaikan pendapatan rakyat tidak akan mengubah lapar dan terbitnya kata-kata dalam diriku. Tak bisa dicegah, bagaimana kau akan membungkamku penjara sekalipun tak, tak bakal mampu melidikku jadi patuh. 17 Januari 97 Baik, ini sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.